Guina pun mematahkan tangan bosnya tersebut dan membiarkan para zombie memakan bosnya tersebut. Saat akan pergi, Guina mengatakan jika dia akan mencongkel mata dari Jungsan. Beralih ke Onjo, di sini Onjo memiliki rencana dengan membuat sekat meja di dalam kelas tersebut. Mereka akan memancing zombie dengan rekaman suara.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 Kemudian, Jiyongsan dan Jiyo menawarkan dirinya untuk membuka pintu masuk bagi para zombie. Saat akan membuka pintu masuk, Jiyo mengatakan kepada Jiyongsan jika dirinya menyukai Namra. Dengan begitu, Jiyongsan tak perlu khawatir kepada Onjo. Jiyo menyuruh Jiyongsan agar lebih gentleman untuk mendekati Unju. Seketika, Jiyongsan pun merasa bersemangat untuk menjalani hidup. Kemudian,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 Ternyata, itu adalah Cheongshan dan teman-temannya. Teman dari Yungji tersebut mengira, jika orang yang mendobrak pintu keluar adalah zombie. Kemudian, diperlihatkan rekaman dari Cheongshan yang merindukan ibunya. Namun, ibu Cheongshan pun kini harus menjadi zombie. Beralih ke atap sekolahan, kini para zombie pun sudah mulai berdatangan ke atap sekolah. Di lain sisi,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 teman dari Yunji meyakinkan kepada pasukan militer jika seluruh teman sekolahnya telah berubah menjadi zombie. Kemudian, diperlihatkan Gwinam yang akan mencokel mata dari Jeongsan. San. Namun, Namra mencekik Gwinam dan menjatuhkannya ke bawah tangga. Di lain sisi, sekolah tersebut pun kini mulai terbakar. Hal ini pun membuat pintu masuk ke atap sekolahan terbuka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 Kemudian, diperlihatkan detektif J dan kedua temannya. Detektif J memarahi Hojul yang sempat meninggalkannya. Kemudian, saat di tengah jalan, Hojul tak sengaja menabrak Yunji yang tengah bersepeda. Saat detektif J akan mengeceknya, dia mengatakan sesuatu kepada Hojul. Ya,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 Nayon berencana mengambil makanan dan minuman untuk diberikannya kepada mereka. Namun, ketika rekaman tersebut beralih ke Jeongseun, di situ Nayon pun merasa bersedih. Jeongseun mengatakan kepada ibunya, "Jika Jeongseo telah mati." Jeongseun menyuruh ibunya untuk memberitahu nenek dari Jeongseo. Ternyata, Jeongseo selama ini tinggal bersama neneknya.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 Kemudian, Unjo bertanya tentang orang yang Tiong San sukai. Kemudian, Tiong San menjawab, Jika Unjo orang yang dia sukai. Unjo pun tertawa dan menganggap Tiong hanya bercanda. Namun, Tiong San meyakinkan Unjo jika dia benar-benar menyukainya. Seketika, Unjo pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian, Tiong San mendatangi Unjo dan meminta maaf kepadanya.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 muncullah Gwinam yang berhasil naik ke atas atap sekolah Guinam kemudian berlari ke arah Cheongsan dan berencana mencongkai mata dari Cheongsan dan kemudian episode ke-8 pun berakhir lanjut ke episode ke-9 di awal episode ini terlihat Joo yang menyelamatkan Cheongsan dari serangan Guinam.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 Detektif J mengatakan, "Jika ada seorang guru di SMA Yosan bernama Guru Lee, dan semua tentang virus ini berada di laptopnya yang berada di SMA Yosan, kemudian diperlihatkan Yunji yang kembali bertemu dengan temannya. Yunji pun merasa terkejut, sebab teman seperbuliannya kini juga berada di tempat pengungsian." Yunji mengatakan, "Jika dia berhasil membakar sekolahan Yosan."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 Di lain sisi, terlihat hari dan ketiga temannya yang sedang bergegas menuju ke lapangan tenis, mereka pergi ke lapangan tenis dengan mendorong si gendut beralih ke Jeong Di sini terlihat seorang wanita berjoget pink, tersetu akibat tersandung. Jimin yang melihatnya pun kemudian meninggalkan teman wanitanya tersebut. Beruntungnya, datanglah Woojin yang menyelamatkan wanita tersebut.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 Saat berada di atap sekolahan Winam tak menemukan keberadaan dari Jongsan Beralih ke ruang olahraga Zueyuk memiliki ide untuk membuat lingkaran dengan trolling barang di tempat tersebut Namun Jonghyun dan Mijin memiliki persepsi yang berbeda untuk membuat trolling tersebut Jonghyun berencana membuat trolling dengan bagian atasnya Namun Mijin memiliki ide untuk menutupnya Sebab mungkin saja para zombie bisa memanjat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 dan sebagian orang memilih untuk tak memakannya namun ketika coklat tersebut berada di giliran Daisu, Daisu pun langsung melahap seluruh coklatnya Daisu kemudian dimarahi mereka semua sebab Jeon Young belum memakannya kemudian mereka pun melanjutkan rencananya Eun kemudian melihat Jung -sen yang sangat perhatian kepadanya setelah semua sudah siap mereka pun memulai aksi yang akan mereka lakukan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 beralih ke Guinam, di sini dia mengajar habis-habisan partner dari hari. Guinam juga menggigit orang tersebut. Kemudian partner dari hari pun berencana memanah kepala dari Guinam, namun arah panahnya pun meleset. Ini dia pun harus berubah menjadi zombie. Kembali ke Cheongshan, di sini mereka pun tak tahu apa yang harus mereka lakukan. Unjo yang tengah bersedih kemudian diberikan semangat oleh Hari. Hari juga mengajak Mijin untuk memeriksa ke beberapa ruangan. Setelah itu, Hari dan Mijin pun berjalan ke tempat yang berbeda. Unjo kemudian mengatakan kepada Jongsan jika dia tak bersemangat untuk hidup. Namun, San mengatakan jika mereka akan membicarakannya saat mereka telah keluar dari tempat tersebut. Kemudian, San pun mengatakan sebelah kiri,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 Kini Jungsan pun menantang Gui untuk berduel. Namun, Gui Nam yang memiliki kekuatan zombie pun dengan mudah melumpuhkan Jungsan. Gui pun kemudian mencongkel mata sebelah kiri dari Jungsan. Jungsan pun merintih kesakitan.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 Hari merasa bersedih melihat adiknya yang kini digigit oleh zombie. Sebelum Wujin menjadi zombie, Ujin pun menyuruh kakaknya untuk berkata jujur mengenai perlombaannya. Sebab Ujin memiliki firasat jika kakaknya tak lolos di lomba memanah. Kemudian, Ujin pun berubah menjadi zombie. Namra yang melihatnya pun langsung membunuh Ujin dengan tangan kosong. Kini, mereka pun kembali lagi kehilangan teman mereka.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 Juyuk kemudian mencari Namra dengan diikuti oleh Unju. Saat tiba di sebuah tempat, mereka berdua melihat Namra yang memakan salah satu zombie. Kemudian, saat Unju memanggil Namra, Namra pun menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun, tiba-tiba Namra menyerang Unju dan berniat memakannya. Unju mengatakan jika dia adalah temannya. Seketika, Namra pun kembali sadar dan bernangis. Namra kemudian pergi dari sana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 mereka semua pun diwawancarai satu persatu mengenai satu hal yang mereka lakukan selama berada di SMA Yosan. Petugas militer mewawancarai mereka untuk mencari beberapa informasi. Setelah itu, terlihat tiga bulan kemudian. Kini, insiden zombie di Yosan sudah berlangsung selama tiga bulan. Pemerintah Korea memutuskan untuk membuka kota Yosan dan beberapa militer...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 Unjo juga menaruh sebuah makanan sebagai rasa penghormatan Setelah itu, saat Unjo akan kembali ke pengungsian Dia melihat sebuah api unggun di SMA Yosan. Kemudian, pada pagi harinya Unco mendatangi Shuyo untuk memberikan sebuah informasi Unjo mengatakan jika dia melihat api unggun di atap sekolahan Unjo memiliki firasat jika itu adalah Namra seketika Zuyuk pun mengajak Unjo untuk pergi ke sana Unjo kemudian menyutujinya mereka akan pergi pada malam harinya sebelum itu Unjo menyuruh Zuyuk agar tidak memberikan informasi ini kepada siapapun kemudian saat malam harinya Unjo terkejut melihat teman mereka yang kini kembali berkumpul ternyata Zuyuk mengajak Daisu agar tak memberitahu siapapun dan Daisu memberitahu hari